Bersama Auto jadi hari ini hari Senin eh Senin, Selasa Selasa hari ini Selasa pagi jam berapa jam 8 kayaknya tadi pergi tuh jadi kita mau ngambil barang udah buka belum barang barang yang di motor kita mau ambil <tuh> jadi dia akan disegarkan kembali banyak part-part yang udah minta ganti banyak yang lecet sih maksudnya. Ntar kita ini dulu. Cek kameranya, takutnya udah capek-capek nge-record, nggak ada suaranya gitu. Oke, ternyata udah ada suaranya. <tuh> Soalnya hari apa itu nge udah capek-capek. Ternyata mic-nya longgar, adapter mic-nya. Jadinya suaranya nggak apa, nggak masuk. Tuh ini udah buka belum ya? Nah, jadi ini dia paketnya. Tuh, ada banyak, cu Ini lagi tuh nyewa Grab, bayar apa? Manggil Grab buat angkatnya. karena ya. nggak mungkin kan sebanyak ini pakai motor, Cuk. Ini totalnya ada berapa ya, ini? 70 kilo. <coughs> ya, mobilnya yang hitam. Nah, ini penumpang <coughs> Ini parang lo ya, kuku. Beda berapa? Beda, jauh. Beda berapa? Dua kali lipat. Jadi berapa? Kita kalikan 2. Ini eh, soalnya pesan sama. Ya wis, 332 ya. Yo. Ya wis. Ya wis. parkir. Iya. Nanti parkir bilangin nanti saya duluan. Oh, gitu. Kartusnya mana? Soalnya Terlalu tadi... heboh super grip apa super gripnya? Bentar ya Mas, bentar ya Gini gini mah, Udah tahu Mas kalau minta nambah, nggak usah teriak-teriak gitu. <laughs> ah, kirain nain kenapa maksudnya? Bentar ya, bentar ya sambil teriak-teriak kenapa? Kata aja. ternyata minta nambah uang ya, udah. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi kalau udah di rumah, kita unboxing di rumah. Apa aja sih isinya, banyak gitu Soalnya barang gede-gede kayak gitu kan Nanti kita lanjut lagi kalau udah di rumah Oke jadi ini dia barangnya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kita mulai buka yang mana dulu Yang ini aja ya, yang kecilnya Ini gede-gede semua sih Ini totalnya semua harganya, eh harganya lagi Totalnya tuh ada 70 kilo lah 70 Kilo tadi kirimnya pakai kargo kereta, jadi agak murah. Oke, okay, berarti kita mulai yang apa, mulai unboxing dari yang kecil aja nih, yang paling kecil. Oke, okay, jadi langsung kita mulai ke barang yang pertama, kita unboxing. Tapi sebelumnya, gue ngasih tahu buat kalian yang mau beli spare part supermoto kayak yang sekarang ini, yang gue punya ini, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Faisal MX Shop karena ini semua dari faixalemix shop paket supermoto lengkap pokoknya kalau kalian mau order langsung aja ke instagramnya nanti ada whatsappnya di bionya. tinggal kalian chat aja ada juga shopee nya bisa, bisa order lewat shopee jadi langsung aja kita ini buka yang pertama ini isinya apa paling senang tuh kalau unboxing-unboxing kayak gini ada sensasi gimana gitu Oke jadi ini apa dia Oh ini helm <tuh> Aduh kita keluarin dulu jadi ini tuh helm helm sama apa nih ntar ini helm Ini udah ini habis dicat helmnya Oh ini ada di dalamnya ada barang juga cuy oh barcet sama apa ini Bus arm, kayaknya. oke. Oke, kalau helm nanti aja kita bikin videonya sendiri. Jadi nanti kita bikin video reviewnya helmnya, sama sekalian bikin apa ya, nunjukin cara bikin setup kamera di sini buat ngevlog. Nanti videonya sendiri. Ini terakhir aja lah. Jadi ini ada barpet. Ini barpet rental ori, original buat stang. itu kan masih ada stangnya nih. Aduh. Jadi ini kan masih ada stangnya yang rental nggak dijual. Cuma kemarin nggak dipakai dulu karena nggak ada raisernya. Jadi ini dia Soalnya barpet yang lama dia udah memudar, udah kuning. Jadi kita beli yang baru. Ini original rental. Harganya kisaran 380 hampir 400 lah. Terus ini yang kedua tuh dari Dirt Heroes, Dirt Heroes Industri jadi kalian bisa cek aja langsung Instagramnya Dirti Aros Industri. Di sana ada ngejual decal, terus aparel kayak jaket, kaos, oh ini sarung tangan. Ini sarung tangan, dat ini juga kayaknya sarung tangan. Kita buka. Oke, jadi sarung tangannya ada dua. Dari Dirti Industry. Industri. Langsung aja kalian cek Instagramnya. Apa sih namanya tuh yang pengait-pengait? Yang warna biru, <tuh> ini yang warna hitam, anjay, sering tangan baru. Oke, kita pakai aja lah buatan ini. plastiknya, kita taruh sini. Kalau ini nih, bos arm, ini bos armnya. Armnya ada di situ, nih. Aduh, jatuh. Ntar kita ini, kita pisah dulu. Terus yang kedua kita buka yang mana, yang ringan, ini dulu ya, nah ini, nah ini dia, oh ini tuh swing arm, kita keluarin dulu di dalamnya apa lagi gak ada gak ada kosong saudara-saudara ya bener kosong kan dia ya, kosong nanti kita buka yang ini wow swing arm jadi ini swinger aduh kita singkirin dulu ini plastiknya jadi ini dia swing arm replika YZ dari Lislas ini replika bahannya, full besi. Udah lengkap semua, ini tinggal apa? Tensioner rantai terus dapat jalur roda, dapet bantalan rantainya juga. Jadi tinggal pasang, cuma di sini nggak dapet bos arm aja. Sini kosong, ini bos arm nggak ada. Jadi kita pakai bos arm yang ini, yang original, tinggal pasang. Oke. Okay kayaknya itu juga swing arm sih coba kita buka kita taruh dulu terus mana tadi gunting oh itu Oke sama ini juga swing arm. Tapi yang model Aprilia. Oke, jadi ini swing armnya, Ini yang model Aprilia sama buatan listless -list juga. Udah dapat ini juga tensioner sama jalur roda udah lengkap. Udah dapat ini juga bantalan rantai. Ini ininya aja sih enggak ada. Bos arm nih. Jadi tanpa bos arm. Jadi kita ini dulu Kita apa Pasang bos aramnya pakai yang ori Jadi ini beli Untuk review lengkapnya nanti kita bikin videonya sendiri Ini ada dua swing aram yang YZ sama Aprilia Tapi nanti yang mau dipasang tuh cuma yang YZ ini yang Aprilia yang enggak. Cuma di review aja Jadi nanti kita bikin videonya sendiri Video review sama sekalian video pemasangannya Oke swing aram sudah Berarti ini lagi Ini apa ya ini stang di pinggirin dulu. Lah. Kita angkat kalau yang ini lumayan berat sih. Kalau yang tadi ringan sih. Oke, kita buka. Ini apa yang kecil. Kita mulai dari ini dulu. Kalau ini tuh oke. Okay. Oh Ini tuh Nggak ada lagi, ini udah kosong. Jadi, ini tuh jalur roda kita buka dulu. Jadi, ini tuh jalur roda buat WR. Bisa ada buat WR, ada buat KLX, ada buat CRF juga. Dan ini tuh udah satu set sama as roda. Ini dia, Jadi udah tinggal pasang, udah satu set sama as rodanya. Ini tuh yang depan ini tuh yang belakang jalur roda cakep nih jadi tinggal pasang aja nggak usah ini karena udah satu set sama ini kan as rodanya ini dia terus ini busing-busingnya dibuat WR kalau harganya ini jalur roda tuh kisaran berapa ya kalau nggak salah 200.000 sampai 300.000 kalau nggak salah ya eh 150 atau 200 gitu kalau nggak salah. As, apa jalur roda. Kalau swing arm tadi tuh yang listlas itu bahan yang paling tebel itu harganya 1,6. Udah lengkap kecuali bos arm. Terus kita buka lagi ini. Oh ini dia frame slider. jadi ini tuh frame slider ini bukannya gimana ini frame slider bisa buat WR bisa buat KLF bisa buat CRF juga udah gini jadi ini tuh nyambung kerangka jadinya gini frame slider buat yang di dekat mesin ini yang sebelah kiri kanan bisa sih sama ya jadi kayak gitu cara pasangnya ini tinggal rakit lagi kita pinjirin dulu kita lanjut ini yang gede apa ya. Oke okay, kita buka paksa aja daripada lama-lama ya kan. <laughs> ini ada handguard yang biru. Handguard tulang tapi. Dari Scarlet. Kita keluarin dulu satu-satu. Ini ada tutup rangka yang biru. Itu udah ada sih sebenarnya yang warna hitam. Terus ini sarung jok karena sarung jok yang lama udah pudar kita ganti yang ini Anjay. dari Faisal MX Faisal MX Shop bagus nih bahannya kita keluarin, keluarin dulu coba satu satu terus kita ini ini ada tensioner tapi buat yang swing arm standar <coughs> ini spakbor belakang yang panjang, terus oh ini kita keluarin dulu. Masih ada sampai dalam-dalam, cek. Hmm. Udah habis, saudara-saudara. Oh ada stiker udahan habis. Nah, ini dia. Ini handguard tapi yang tulang. Bukan yang apa? Bukan yang plastik. Cakep nih warna biru. Ini dari scarlet Ringan bahannya, CNC. Ringan tapi kuat. Ini dia, kelihatan kan? Warna biru, bah, cakep nih. Mana stangnya tadi? Ah, stangnya udah di sana lagi. Ini yang warna biru handguard tulang Ini sebelah kiri Ini sebelah kanan Beuh. Cakep Nanti kita lihat kalau udah pasang hmm. Warna hitam ada dua Yang satunya ini warna biru Ini bahannya sama tebal Bahannya sama kayak yang tadi Cuma bedanya ini biru Langannya biru gitu. Faisalemex shop. Sure. Cakep. Nanti kita pasang soalnya. Sarung jok yang lama udah mulai pudar. Jadi kita pasang yang ini. Kita ganti yang ini. <tuh> Terus selanjutnya ada. Ini cover rangka. Warna biru. Ini yang full. Jadi rangka ketutup semua. Kan kalau WR kan bagian sampingnya banyak yang kosong bagian kosongnya jadi kabelnya kabel-kabelnya tuh kelihatan kalau ini yang buat jadi ketutup ketutup semua lah cuma ini yang warna biru ini tuh footstep nah ini cakep nih footstepnya jadi ini footstep belakang tapi ini cuma pijakannya doang cuma pijakannya jadi nanti untuk rumah footstepnya tuh kita pakai yang ori tetap ini nanti pasang, cakep nih, warna biru ini, ini rantai, ini sama gear set sekalian Jadi ini rantai sama gear set ini ukuran 48, PK Racing mana gear depan, oh, ini ini gear depannya ini gear belakangnya ukuran 48 buat WR kalau rantainya nih 428 ukuran eh ukuran warna biru oh ya warna biru Di Mana sih keluar ini? nah ini dia warna biru aduh nih rantainya warna biru TK Racing kalau gear set ini yang 428 tuh kisaran berapa ya TK Racing kisaran 300 lebih lah 300 atau 400 gitu udah satu set semua nah, sama rantai semua terus kita lanjut lagi nih ada ini ada handle. Mana oh, Ini dia ada handle. ini Handle baru merek Endurotech. Karena yang handle lama udah mulai pudar. Birunya cakep, cuy Biru warna birunya. Merek Endurotech nih sebelah. Ini handle kopling eh handle rem. Rem depan kalau yang ini Handle koplingnya Birunya cakep nih. Ya. Kalau handle tuh Endurotech Kiri kanan tuh kisaran 275 Atau 300 gitu Pokoknya kisaran segitulah 275 sampai 300an Udah satu set kiri kanan warna biru Dan Dapet stiker juga Jadi Kita pasang Kita masukin dulu Ini banyak yang mau dipasang nih ini apa ya? Oh ini riser, jadi ini dia riser warna biru. Ini udah fatbar bar, riser fat bar warna Expedition warna biru, iya fat kan? Kayaknya udah fat ini, profesional size cel, cakep nih warna birunya riser. Kalau untuk riser nih kayaknya kisaran 325 atau 350 gitu. Terus ini ada spakbor belakang yang panjang. Nah jadi ini dia. Ini spakbor belakang wr tapi yang panjang. Kalau yang standarnya kan sampai sini pendek panjangnya kalau nggak salah. Terus ini ada tensioner anti. Tapi ini buat yang arm standar. Jadi nanti duduk di arm standar nggak usah las-las lagi sih dan kebetulan arm standar nggak ada sih nanti kita ini jadi ini kotak yang platnya ini masuk ke arm standar kan kalau arm standarnya WR kan nggak ada dudukan tensioner warna biru cakep udah yang kecil-kecilnya udah berarti tinggal yang satu dua ini paling wheel seat ini USD oke jadi ini yang selanjutnya ini kayaknya wheel seat kita buka dulu ini kayaknya yang depan yang belakang ada dua kita buka yang satu ini dulu nah jadi ini dia udah kebuka yang depan kita taruh dulu terus kita buka lagi yang satunya yang belakang kita taruh situ dulu terus kita buka yang satunya Oke, jadi ini dia yang belakangnya udah kebuka. Kita singkirin dulu dusnya. Nah, jadi ini dia velgnya. Ini yang belakang. Jadi itu pakai velgnya tuh pakai scarlet. Ini dia warna biru. Dan depan belakang juga pakai scarlet itu. Mana sih kelihatan nggak? <tuh> Jadi ini depan belakang velgnya pakai scarlet. Jadi yang depan ini ukuran 300 ring 17. Terus yang belakang ini ukuran mana? Nah ini deh. Yang belakang ukuran 350 ring 17. Jadi depan 300, belakang 350. Ini tromolnya pakai expedition depan belakang. Ini buat pr wr 155. Emang bukan pakai punya klf atau crf. Untuk bannya ini depan belakang pakai Maxxis, mana ya tadi? Tadi masih ada itunya stikernya. Nah, ini. Maxxis Extra Maxx. Untuk yang depan tuh ukuran 120/70. Ini udah tubeless. Jadi ini udah dibikin tubeless depan belakang, enggak pakai ban dalam lagi. Jadi kalian nggak perlu takut kalau mau Ayah eh, kalau mau kalau ban bocor di jalan. <coughs> Karena udah di tubeless. Karena kan velg jari-jari kayak gini kan biasa kalau pakai ban tubeless nggak dibikin tubeless pakai ban dalam. Tapi kalau ini udah dibikin tubeless dari sananya. Jadi kalau kalian mau pesan wheelset kayak gini satu set, kalian bisa apa bisa request mau dibikin tubeless atau pakai ban dalam. Ini udah sepaket velg Karlet terus untuk bannya juga sama belakang ini dia. Untuk bannya ini Maxxis Extra Max juga sama depan belakang. Cuma yang belakang ini ukuran 140/70. Udah tubeless juga. Oke, okay, lanjut. Jadi ini yang terakhir. Ini kayaknya sama USD. <gifat> USD karena udah dari kelihatan sih dari bentuknya juga. <tuk tangan> kita buka. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, oh, aduh. Bapak-bapak ya bonus kita yang bergaya kena bot tetangga yang bonus. <tuk tangan> cok so, ke kegeret silet, eh silet lagi kater anjir ya darah dong berdarah gapapa lah, laki-laki gak boleh lemah masa kegeret kater doang nangis ya kan tapi sakit sih anjing tuh darah nggak gapapa, kuat-kuat Arul lemah kuat saking senengnya ya kan unboxing paket modif buat highlight biru sampai tangan ke kegeret cutter bukan ke geret ke apa sih ke geret atau apa gitu bahasanya Oke, okay, jadi ini dia. ini udah ada mereknya nih. CNC Delphic Elin. Jadi USD udah CNC bahannya. Ini cutter tadi kepanjangan makanya kena tangan. Anjir, darahnya masih berlanjut, Cuk. agak pendekin dulu biar nggak kena tangan kita buka dulu ini yang kecilnya ceng ceng, ceng. apa isinya oh ini dia jadi ini tuh tri triple klaimnya terpisah jadi nggak nggak jadi satu sama USD-nya triple klaimnya dulu ini dia terpisah bungkusnya packingnya oke okay, kita taruh dulu dosnya jadi ini dia USD-nya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 apa segitiga apa as as komstirnya udah ukuran wr udah ukuran standarnya wr jadi nggak perlu ngebubut lagi udah dapet komstir juga bearingnya bearing komstir jadi nggak perlu beli bearing lagi ini bahannya full sensi. ini termasuk ringan sih kalau mau dibilang lebih ringan dari yang ori segit apa triple klemnya yang telenya ori wr lebih ringan ini kayaknya karena kalau mau dibilang yang yang punya wr lebih berat triple klemnya triple klaim orinya. Nah, sekarang kita buka USD-nya. Nah, darat ini dia USD-nya. Oh. Wow. Kita buka. Enjay. ini ukuran asnya gede amat, cuk. Ukuran berapa ini? 46 kalau nggak salah 46 atau 47 ukuran asnya ini. Gede ini.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 <tuh> Apa sih namanya Buat pegangan selang remnya Dan ini as rodanya Oke okay, jadi sekarang udah Udah unboxing semua Sekarang kita Masang ini dulu swing arm Sama real usd Jadi kita masang kaki kakinya dulu Udah beres masang kaki kaki Baru kita masang wheel seat Terus habis itu kalau udah berdiri motornya Kita pasang yang Perintilan perintilan kecilnya Oke okay, nanti kita lanjut lagi kalau udah kepasang semua